Halo selamat datang di Induro Internasional. hari ini kita akan membahas mengenai salah satu produknya yaitu BIOVIL Kalian tahu kan safety tank? Safety tank adalah wadah pengolahan limbah cair atau black water yang berasal dari kloset Mari kita bahas lebih lanjut tentang safety tank Biofil. Biofil adalah biological filter septic yang terbuat dari bahan fiberglass yang jauh lebih kuat dibandingkan bahan plastik. Biofil sudah dilengkapi dengan mega cell, yaitu media kontak yang didesain khusus sehingga bakteri pengurai dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat efektif. Biofil memiliki banyak kelebihan, antara lain, anti-bocor sehingga tidak mencemari hunian dan lingkungan,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 BF-04 untuk kapasitas 4-6 orang. BF-06 untuk kapasitas 6-8 orang. BF-08 untuk kapasitas 8-12 orang. Sudah lihat kan jenis-jenis safety tank biofil? Sekarang kita lanjut ke proses pemasangan safety tank yang benar. Tentukan lokasi penggalian sebagai tempat safety tank, sebaiknya diletakkan berdekatan dengan parit pembuangan air kotor. Lakukan penggalian tanah dengan ukuran sebesar biofil ke dalam disesuaikan dengan ukuran tipe septiteng tank biofil yang akan digunakan dan saluran pipa WC. Lalu, kita siapkan lantai kerja, beri landasan pasir yang dipadatkan dengan ketebalan sekitar 10 cm. Jadi, penting ya bagi kita untuk membuat galian dan lantai kerja sesuai ukuran tipe septiteng tank biofil yang digunakan. Ini perbandingan dari empat jenis septiteng tank biofil teman-teman sudah lihatkan proses pembuatan galiannya. sekarang waktunya masukkan biofil ke galiannya. setelah siap lantai kerja dan galiannya, biofil diletakkan ke dalam galian dan posisi diatur dengan benar menggunakan waterpass sambungkan pipa-pipa saluran inlet dan outlet. sekarang kita mulai proses pengisian air. isi tangki biofil dengan air seperempat bagian melalui main hall ke masing-masing ruangan. Sekat secara bersamaan. Setelah itu, timbun dengan tanah sekeliling biofil setinggi seperempat dari tinggi total. Lanjutkan dengan mengisi tangki biofil dengan air setengah bagian melalui main hall ke masing-masing ruangan. Sekat secara bersamaan. Setelah itu, timbun dengan tanah sekeliling biofil setinggi setengah dari tinggi total. Isi air hingga melewati outlet. Setelah selesai mengisi air, lanjutkan penimbunan galian setinggi leher manhole, kemudian pasang pipa ventilasi. Nah, supaya rapi, apabila penempatan safety tank di taman, kita tinggal menimbun safety tank dengan tanah seperti ini. Apabila penempatan di garasi, diperlukan cor beton bertulang seperti ini. Salah satu kelebihan biofil adalah tidak memerlukan perawatan khusus, cukup mengisi tablet disinfektan setiap 6 bulan sekali. Dengan sistem ini, hasil pengolahannya tidak akan mencemari lingkungan. Mudah, kan? Teman-teman, meski set tank merupakan perangkat sanitasi rumah yang tidak terlihat, tapi bukan berarti tidak penting. Karena kerusakan pada safety tank membuat kita tidak nyaman. Jadi, percayakan set tank Anda hanya pada yang terbaik, biofil. Safety tank biofilter, ya biofil. Hubungi kami sekarang!